assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan widi channel kali ini saya nyobain game South segment ini coy ya ini baru install dan sekarang kita eh kita dan sekarang saya lagi nyoba battle ini ya ini masih item default lah masih warehouse masih default masih belum ada ini, emang oke. Okay. Woi, belum di on ini ya? Kita on kan dulu ya buat audionya. Seperti biasa, bagi yang baru mampir, silahkan klik tombol like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Ini katanya sih lebih mirip ke PUBG nih ya, segmen ini ada pintunya. Kalau yang FF itu kan nggak ada pintunya ya. Nah, ya, kalau ini ada pintunya, katanya. Orang-orang yang pernah main ini lebih ke PUBG. Ya. Oke, ini mau dimulai ini ya. Oke, ini bagian jam master ini saya ya. Ini kita turun di mana ini ya? Oh bebas lah inilah. Yang penting turun. Ini kayak lebih ke base ya kendaranya lebih kebis dimodif ada kayak pesawatnya tuh Wih lucu cuy sosis lo kayak gini sixmen Oke okay, mungkin kita ambil ke mana nih mana nih hmm, oke okay, depan inilah bawah ini depan Wish. Baling baling bambu Doraemon Oke okay, oke okay. Langsung Apa okay, nih Panah ya Oke okay, nyari weapon Weapon yang lain Ini pistol Lumayan. Nyari weapon cuy Weapon cuy weapon ini kayaknya weapon nih AK ini kayaknya nah oke okay. helm ada helm oke okay. ini di atasnya kok ada love nya apa ini ya oke okay, oke okay. wish ini sih buat game bocil-bocil ini seru nih oke okay lagi rame, lagi viral sih ini sub-segment ini oke okay, oke okay. mana orang, mana orang, mana orang oke okay, ganti Thompson ini ya oke okay, dapat magazine oke okay, ini apa nih, apa nih move wow, fast, mantap oke okay, apa nih bandago ini kayak sejenis anu ya sejenis healing itu ya oke okay. helm ini juga masih nggak terlalu paham ya ini ya sama itemnya ya pasti beda lah ini apa nih oh ini kayak mas musrum ya jamur-jamur yang kayak di FF itu oke okay looting dulu looting dulu eh painkiller lumayan tele eh, ini teleport eh kayak ada yang nembakin nah ada orang cuy hmm. Wish. gila recoil nya tinggi tempat tujuh sih Oke okay, kita cari lagi cuy. Oke okay, di mana dimana mana di Oke okay, aman aman. Aman aman. Woi ini kayaknya salah drop, drop nih ya. Gak ada orang, jarang orang. Oke, okay. udah mulai zona langsung gas wih apa nih Oh temen-temen oke okay. SKS lumayan sih bener itu, tapi enggak lah oke okay, lumayan nah ini kayaknya tempatnya nih enak nih buat war di sini nih oke okay, awas oke okay, oke okay. eh, ini apa nih Mimpi ini, kok kayak ding dong ya? Slot mesin, kayak gacha entah fungsinya buat apa, atau cuma buat pajangan, atau apa kurang paham ya? Oke, oke, oke, oke, oke, eh eh eh, oke, oke, oke, oke, oke, oke, padahal pakai Thompson loh ini. Mesin kan hmm, mampus kau. Oke, okay, waktunya looting, oke okay, cuy. Ini minumlah. Oke. Okay. Kita gabung ya sama teman-teman ini. Di depan nih. Oke, okay, kita coba siapa tahu ada temennya nih. Oke oke aman aman aman bos. Gas Ini apa nih? Oh kayak healing ya buat tim ini. Oke aman aman aman bos. Aman zona zona. Eh eh eh ada orang ada orang coy ada orang. Hmm eh, recoil recoilnya. Ini sensitifnya juga tinggi nih ya. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, pecah kepala kau, Dek. Oke, okay, mantap. Kita looting dulu ya. Ini backpack udah level kedua. Oke. Okay. Ini apa di depan nih? Oke, lucky. Eh, painkiller, oke. Okay dapat muzzle ini ya, ini okay, aman aman aman, aman, uh, ini pelurunya pistol ini kayaknya ini, Oke okay, aman aman aman, ya, kayak ada suara baru hantam nih mana nih, awas awas awas awas. Yang ke kemana sih? Eh, itu kayak ada orang loh. Bukan? Oke, okay, looting berlimpah di sini, cuy. Ya, awas, mana nih? Kalau nggak ada orang nih, baru kill berapa? nih kill tiga, nyaris kargo. nggak ketemu ya kara do 4 a1 lah Oke zona Oke eh mana nih Di atas kayaknya nih Eh eh mana Oh Di situ ke deh Hmm Hmm langsung ke not uh nggak mati-mati cuy Ya, yeah, nggak mati loh. Wah sakti nih. Hmm, oh uh, baru mati. Ini kayaknya ada temennya nih di sini nih. Oke, okay, mana-mana sambil looting nih. Mana-mana, mana-mana, woi, mana woi. Naman, mana naman. Mana, Oke, okay. okay, disini di sini kayaknya aman ya. Kita ekspor dulu. Oke, okay. oke okay, zona, zona. Ini kayaknya ada orang nih, kayaknya habis perang di di sini. Nama-nama, nama. Eh, hey, hey, eh, hey, hey. eh, eh. Uh, langsung. Mantap, langsung kenok. Oke, okay, udah kelima apa tuh, kayaknya temenan nih. Oke, aman-aman, aman. Oke, lagi zona. Wih, eh, mana tuh? kayaknya nomor tiga lagi, nih Oke, oke, samperin cuy, samperin cuy. Mana nih, mana nih? Wih, oh, itu, itu, itu dari depan tuh nah nah ini nih nih nih nah loh hilang jadi apa nih oh di depan nih kayaknya nih. Mana, mana, mana. oh Mana, depan nih oh di sini kau rupanya. Wih, ada materasi, kayak materasi. Ada api uh uhuh. Oke okay, ganti M four ya. Ini nih. Ini sembilan puluh lumayan nih benar ya. Kita aja lah. Setiap tinggi, eh, eh eh eh, ya mampus kau pecah nggak? Hai, hmm. wow, mantap! Oke, okay, oke, okay, baju enam. Oke, okay. awas! Eh, di belakang. Hai, nah, ini nih, Hmm. Kita tahu pecah telur tadi, ini red dot size. Oke, ini backpack. Kamu ya, kita buang yang pistol ini pistol sama kamu ya. Kamu ini buang ini buang nih. Oke, okay. okay, dari rumah ya Okay, uh, apa nih, sniper? Eh, charge cannon. Uh, lumayan, udah, tinggal lah. Next time aja. Next time kita coba, oke cuy. sepi hai, hai, hai, hai, nih hai, ada nih? lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu hai, hai, hai, hai, itu? Okay, kita terbang cuy pakai baling-baling bambu mana wahai mahai mana nih orang-orang nih kok sepi nih ini kayaknya ada orang oh itu, itu, itu kurun, tuh turun tuh Nah, hmm enggak deh. Sosis, sosis. oke, okay, nice. Welcome, kill. Eh, mana yang nembak eh, lagi, were, lah, di depan uh. Oke, okay. okay, minum dulu biar pahit apa tuh Oke okay, aman, aman, aman. Man, eh mana nih mana nih mana, eh sabar bos mm. mantap kita musuh nih knock kenok ini kok cuma level 2 ya apa memang level 2 apa belum ketemu saya level 3 helm ya? sama space ini Oke okay, it can't goes up in my brain Nah nam. Nam. Uh. Uh. Kose Kose oke okay, okay, okay maybe you adalah galah da zona, Oke, okay. mana nih kok oh, ada orang Padahal sisanya segitu. Eh, ada yang apa? Oh, di belakang, di belakang. Di belakang ternyata boleh hmm, nah, ya? ternyata di bawah. kita cari lagi dua puluh berarti bisa ambilah ini mungkin efek muzzle nya nih di saat eh oh ada orang tuh bawa sih oh ini sini om ini om ini surprise hmm pelan pelan hmm mana oh, kayaknya ada yang lagi tadi energi hmm, ini terus enggak nggak Guna, guna, guna mana mana? gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, eh eh. lari, lari, lari, lari, lari, lari, nih, lari, lari, lari, Oke okay, aman mana mana aman aman aman mana nih mana nih Wih ini kayaknya tempatnya anu ini Robot ini Tangannya putus cuy Oke okay. Tinggal empat ini Mana mana woi mana woi Homey mana, dimana, dimana, wahai eh, kiri, kiri, kiri, kiri, mana kiri Eet. hmm, kena, hmm pecah kau Yuk yuk yuk tinggal dua yuk tinggal dua Nyapa nih Boom Tinggal dua tinggal dua Eh Udah lah, tinggal satu nih Oke aman aman Tinggal satu cuy satu cuy Mana cuy Eh ini nih Ini nih Hmm, penutupan Joy. Kill 13. Oke, okay, lumayan seru ya ini gamenya ya. Saus segmen ini. Ini nicknya sosis sapi. Ya lumayan lah. Dengan ukuran segitu. Wuih, triple S. Kill 13. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Kita sambung lagi di game selanjutnya ya. Thank you.